Jumpa lagi bersama saya doni apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan juga pakai masker. Dan di rumah rampai kali ini, kita akan melihat salah satu taman doa yang ada di tengah kota Maomere. Salah satu keunikan dari taman ini adalah pada saat terjadinya peristiwa gempa dan tsunami yang menerjang Kota Maumere 28 tahun silam, patung ini tetap berdiri kokoh dan dipercayai melindungi Kota Maumere dari terjangannya gempa dan tsunami yang melanda Kota Maumere. Nah, penasaran kan seperti apa tamannya? Ini dia videonya. doa Kristus raja berlokasi di tengah kota Maumere tepatnya di Jalan Monsinyur Sugio Parnoto. Lokasinya sangat strategis karena berada di tengah kota dan dekat dengan pelabuhan Elsai Maumere, yang merupakan pelabuhan terbesar yang ada di kota Maumere.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 Teman yang mampir ke kota Maumere jangan lupa untuk berkunjung ke Taman Doa Patung Kristus Raja ini. Walaupun di tengah kota, tapi tidak mengurangi uh, hikmah dalam berdoa ataupun anda ingin sekedar bersantai dan bermeditasi. Kalau begitu sampai di sini dulu Rumpur Rampe edisi kali ini. Jangan lupa ya untuk nonton edisi-edisi lainnya dari Rumpur Rampe ini. Kalau begitu saya Doni pamit, bye bye. <tuh>